Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Assalamualaikum Kembali Assalamualaikum lagi Dengan channel Santri Tombi Kita belusuan lagi ke Kampung Durian Runtuh guys Ini bersama Teman-teman ada Kang Man Ada Kang di sini Oke salam Salam Durian Runtuh guys yang besar-besarnya Kayak helm itu guys Kayak di episode yang sebelumnya guys Kita mau cari lagi ya, Durian unggoh, lanjut, oke, okay. kita mulai berburu, guys, oke? Okay. kita bismillah. awali dengan Bismillah, pohon yang pertama, yaitu ini, yes, kita keliling-keliling, dari durian, loh ini guys, ada kayaknya, dari aromanya ini guys, uh ini baru guys, ini guys, ini guys, baru asli guys, ini tangkainya baru jatuh guys, ini guys, ini baru, alhamdulillah guys. Oke okay, kita lanjut ke pohon yang sebelah. Eh, memang keadaan begini guys. Kita ribun. Jangan ribun. Jangan ribun. Jangan ribun. Jangan ribun. Jangan ini sama pemiliknya sudah guys, Bukan sembarangan gitu guys. Kita main lusuk, lusuk ke oh, ini pemilik awal, guys. pemiliknya ya termasuk yang bawa kamera ini guys pemiliknya boleh nyiri om sana yang di sini, bayang, itu ada wah lumpok aleh dulu kameramen merangkap sutradara guys jadi <laughs> agak Di sini ada lagi dua, guys. mana cilik tapi lumin tuh guys angkat om ini guys guys kalau pagi juga nyari begini Om? Iya pagi nyari, nanti habis sholat subuh itu nyari durian Ya sambil anulah, cuci-cucian Cuci paru-paru cuci sambil jalan-jalan Oksigennya kan bagus kalau pagi Kita pindah lagi yang sebelah Yang sebelah sana, sana belum ya? Hmm. Ayo Satu-satu nih? <tuh -satunya> <tuh -satunya> <tuh -satunya> sebagian jatuh kalau malam lebih Jeli, guys, karena kesulitannya juga luar biasa ya. di sini? ini angkat bang Andi. Ini durian yang keberapa ini yang sudah ditemukan ini? Yang keempat. Untuk ini yang keempat. Keempat. Boleh. Dak dawa, anu tadi sap. Kalau ini kecil nggak apa-apa Oke, kita lanjut lagi. Lanjut, lanjut. Cari durian, Jika uh, uh, itu mana, menemukan kumpulan durian. Guys. Oh, ini yang dikumpul. Bawa aja sekalian. Berarti dibawakan aja nanti, bayi ya, bongkar dulu. Oh. oh, ini, oh, ini, ini, guys ini, oh, Allah. Allah. ini, guys, ada yang nyari guys dikumpul segini banyaknya. Satukan aja. Ya, ya disatukan. Atau boleh yang disak diambil di sini, kita makan, kita belah guys. Yang disak boleh diambil. Wah itu lagi ini Kita tinggalkan tumpukan ini guys Kita coba cari lagi Banyak om tatang Wah itu menemukan lagi Berapa tumpuk itu dah Hmm Be, tumpukannya tumpukannya berapa ini? Ada keempat kedua. tadi kedua. Empat Yang dari sini yang kedua Tadi yang di sana ada lagi satu Berarti tiga guys Diga. Tiga tumpuk Jelas tadi yang di sana itu sampai apinya mati guys Depan masih ada berapa pohon? Satu Satu Dua yang oh di pinggir adang sapi Boleh yang disak diambil om kita kumpul oh, itu tadi yang di sana kita makan coba Tunggu, saya, oh ini yang paling banyak oh, sudah ini yang... berarti kesini kumpul kumpul Wah. Mana-mana? Mana durian apa? Skincare, skincare. Mulus kayak Mbak-mbak glowing itu. Sini, Om. Hmm. Mulus berduri. Kata-kata dulu, Om kata katanya nih kebanyakan bawaan hujan. Ya, nah, hari ini. Oke. hari ini. Satu, kalau mau yang manis harus kena durinya dulu guys. Ini. Contohnya kayak durian ini. Hmm, dibuka dulu. baru lihat. rasa isinya ini. artinya. manis. artinya om. artinya kalau mau usaha itu yang beratnya mau ano. mau hasilnya yang bagus butuh usaha dulu guys. Kadang ya jatuh, kadang ya bangun hmm. Jangan tidur terus guys uh -uh. Intinya terus berusaha guys Cari hikmahnya dari setiap usaha guys Pasti ada nikmannya guys Di balik kesusahan ada kemudahan ya om ya Kemudahan Oke siap hmm. duri, duri. Boleh lanjut ini, tadi, oh, ini, ini ada Bang Andi lagi dapat tadi ini, Mana card. Bang Andi juga ini Bang Andi Kau oh, oh, oh, oh, iya. dapat berapa? Angkat, om Andi. Ini asli baru jatuh, ya? Ya. Ya. Angkat, Jangan coba. Ini baru ini jatuh. ini bang Andi. Skincare Skincare, Skincare. Glowing. glowing, glowing, glowing. Kayak bang Andi glowing <tuk> ini. <tuk> Eh, luar biasa. Boleh kita angkat coba, berapa sak kita dapat ini? Ini yang ronde pertama ya. Eh. Biasa semalam kita 3-4 kali keliling, guys. Ini <tik> guys, oh, yang Brian, helm guys, aman di Nah ini dapat satu sak guys Oke okay, guys Oke okay, kita lanjut nanti di episode Berikutnya guys ya Oke okay, ucap dulu alhamdulillah Kita mau ngambil yang sudah Ditumbuk tadi guys Sudah tiga sak kita ambil tadi Baru jam berapa ini? Hampir jam 9 sudah tiga tumpuk, tiga sak. Tiga sak kan, Om? Ya, saknya tadi mana? Padahal. Sak di sana, <tuh> terlalu anu, guys. Semangat, semangat ini, guys. Semangat, guys. Karung sampai ketinggalan, guys. agak tengok kanan kiri, guys. Biasanya nggak disangka-sangka ketebuk kan? Ya. Gitu? mana tadi? Di bawah. Di bawah Boleh Om, sebagian nanotas Nggak muat juga nah, samanya. Sana itu sama nyasan adanya Ada temukan mau? Iya, nah, ada Nampak kalian? karian? Boleh lah, agak besar, ayo ini juga, ini juga, ini juga, ini juga. Sudah ada aroma-aroma ini guys Sulah mana tadi? jangan lupa like, subscribe dan komen yang membangun karena masih pemula mohon dukungannya kesempurnaan video ini. runtuh. asli, guys jatuh dari pohonnya nah, saya masuk berada di kampung durian runtuh daerah sulawesi. ada kampretnya Pak ini guys nya-nya lope guys. Lope-lope kayak aku padamu guys. Oh, oh. Ini guys. Yey. Kayak catanya Bang Andi yang glowing-glowing terus sih. Ini gede-gede guys. Oh, contoh saya yang lope-lope begini guys. Weh. Mangkung-mangkung guys, kayak gitar ini kalau bahasa Sulawesi sini guys. Ini dakak kalau besar Ini janggul Bawa aja om. Satu jam lagi kita keliling nanti, habis makan keliling, kita kumpul. Mudah-mudahan ada satu pickup nanti pagi. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Karena sangat membantu kami dalam pembangunan majelis. Guys. Kita coba nanti mukbang durian. Nah, besok kita makan duriannya. Kita masak. Kita aduk dengan menu apa nanti. Ini termasuk karung yang kedua. Masih ada lagi guys, satu guys. Ini kita antar lagi ke pondok dulu, guys. Sama Abang Tata. Kita jung dulu guys. Guys. Antri, ya sebagian pakai tas. Nanti diambil roda kedua boleh, ya besar besar belum. Boleh nanti dikasih bersisi si pondo om Ini om Andi Ini Boleh nanti lagi Gelombang kedua okay. Let's go, Let's go. Kameramen jangan ditinggal, pakai sepatu, laju-laju belum, tapi sudah. Itu yang nanti itu gelombang kedua lagi. Masyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke itu. Oh. Inilah pencurian, eh pencurian, pencarian, <laughs> pencarian durian runtuh, guys. Masak, tanggulur, tanggulur masak ini Pondok, guys. Ini, ini belum satu eh. jam, eh? Belum satu jam, guys. tuh. Bandingkan ayah, sama ayah. yang kecil, angkat yang kecil, yang kecil sedirom itu itu. Jadi Nih. Om nih ini nih nih ya uh. jauh sekali berkali-kali lipat guys tunggu oh, daun coklat guys alhamdulillah ini pencarian yang pertama pencarian pertama sudah dekat sekiri banyaknya sebelum sampai satu jam kira-kira 100.000-an ini guys. Jangan lupa guys, guys subscribe-nya. Ini eh uh, durian mini guys. Nah, membantu ibarat kayak tahu temu pang Lombok guys. Lu ketemu Boleh Om Andi coba dimakan. Eh, nah, ini baru jatuh nah, ini. Andi, jangan malu-malu. Lah. Malu yang bocor mana? Nah. Sini, sini, pisah aja. Anun jerikian uduneh kok buat nanti kamu di, ini kak, kasih penerangan, kasih penerangan guys, eh, ini ini tahun juga dia bantuin kita guys, bantuin ngerubung Bantu, nggak guys, penerangannya agak minim, namanya di pondok guys, nah, nah. itu nah, aja saya nah, nah, lupa bisnya. Hmm besok besok siang kita bawa di pasar -ting -ting ya guys ya coba di pasar wah ini guys suaranya sudah truk pasaran eh. konten Gitu guys, Salah butuh jenang. perjuangan guys untuk yang manis-manis Mas Andi ini baru guys, jadi kurang paham buka durian. Mm -mm. Kalau ini, heh tiap hari ini Om Tatang nih ngabisin enak <tuk> Jata. durian. Salah guys, kalau Om Tatang memang tuang Tuhan kebun. Tuang kebun, ini kebun. Nah, anak kebun ini, anak kebunnya ini. Kebun guys. Hmm. Guys, ee, durian unik guys ini dia dua warna aku mau bikin api dulu guys okay. makan dulu huh? coba om Ih, biasanya, rasanya gelap ya? toles sini. Nah, makan belakang-belakang ini dapatnya yang bagus-bagus bismillahirrahmanirrahim yang jelek -jelek. bismillahirrahmanirrahim guys kita nikmati hasil anu guys Cari durian tadi. Wah ini tawan yang minta jatah guys. Oh, amin. Hmm. Rasanya paulan guys. Ukur. Ada kayak paket-paket gitu guys. Mulut, guys. Tanam hari ini nanti lima tahun panen. Amin. Yang masih mudah muda jangan sia-siakan waktu kamu. Hmm. Tung, guys. Belum bisa berkata-kata nih guys. Sangking nikmatnya, nikmati durian lupa kata-kata. Ya. Kameramen bantu, jangan dibully ya. Manfaatkan waktumu selagi masih ada kesempatan. Ya, berusaha, ya berdoa, ya tawakal, guys! Ya, ya tanam, ya dirawat. Nah, hasilnya pasrahkan sama Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan. Tumbuh subur dan berbuah lebat macam begini. Amin. Ini di daerah sini, guys. Ada sekitar 30 pohon lebih, jadi tiap malam dapatnya segini. Di pasar besok pagi kita bawa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe, karena satu komen like dan subscribe sangat berguna untuk pembangunan majelis selawat di daerah kami, guys. Terima kasih. Oke. Okay. Ya. Pecah lagi Om. Ah, itu yang mulus, yang glowing yang mana? Cari yang glowing. Mana Glowing glow up no makeup. Ini apa? yang glowing? Glowing. aduh. Kayak ini glowing asli, guys. Ini, ini yang paling yang rumah rumah. Aku tunggu-tunggu, guys. Hmm. Nih, Mas Tata. Hmm. Masa pedang. Ini pedang gemblah. Parang. Hah? Hmm? Bukan cuma duriannya guys Orangnya juga tato durian ini Oke. Durian naga ini guys luar ah. pusakanya guys Naga guys Oke, naga. Kalau agak lama sedikit Jadi ular pikes, guys <laughs> Yang ingin makan Ya beli Kalau nggak punya uang minta Jangan nyuri ya Dilarang Enaknya gak seberapa guys Nyaratinnya selama Teman-teman kemari ya, makan sama-sama ini kita cari sepuasnya. Ya, kalau minta malu ya boleh kesini sambil paras-paras dulu. <guluh> Atau paras-paras di lokasi yayasan. Berkah santri guys, Alhamdulillah durianya lebat. Berkah doanya guru-guru kita ini guys mana parangnya pedang susah menunggu ini memang yang pengalaman babelah ini cuma mas datang Terang ini weh angkat-angkat macam begini guys sorry glowing guys. luar dalam kit soalnya maklum enggak tahu babelah guys silau silau begini eh Be. tapi pak hitam ini ya kena parangnya tadi ini campur sama kulit wah wow, guys Om. glowing, kameramen enggak rasa dulu. Gak. <laughs> Makan aja. Manis, Om. Wah, eh, manis ini. Ya. Kayak perjuangan Penonton ya, biar aja ngiler sama kameramen ini. Hmm. Kameramen nggak ngerangkap sutradara ya begini nih. <laughs> Is, gak apa apa ya ini mohon dukungannya ini like comment dan subscribe komen yang membantu, membantu komen. enak Om oh, ini Oh enak banget oh, enak sorry sorry masih enggak buka center enak pokoknya enaknya poong hmm. lumer ya lumer-lumer Yes. Ucap Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, okay, berjumpa lagi nanti. Sepeda selanjutnya, kami dari santri Tombiobong. Ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan komen, serta subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.